Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini kami Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dan spesial dari idola kesayangan kita Di kabar pertama kita awali dengan momen live tiktok di malam jumatnya Leslar ya Yang selalu bikin kita nyengir-nyengir nih sahabat ya saat melihat live mereka berdua Ini Masya Allah seakan-akan dunia memang hanya milik berdua saja Perhatikan deh, Lesti dan Bilar, setiap jualan memang paling bisa membuat baper penonton Ini ada aja kelakuan kocak, kelakuan yang selalu membuat happy Dan tentunya ada juga kekiutan kemesraan dan kromatisan yang selalu disuguhkan Yang selalu diperlihatkan oleh idola kesenangan kita ini, Masya Allah Begitu banyak juga persahabatnya, ya, tentunya Tanggapan komentar yang diberikan oleh para fans, diantaranya dari Vivian Skornaila di situ mengatakan, masya Allah paket komplit mah kalau mereka jualan katanya tuh. Ada juga dari Alin Bainar cara ngilangin komen di TikTok gimana sih? Biar fokus ke mereka aja, jadi nggak usah lihat para yang komen. Ambilkan saja bersama untuk komentar dari haters dan yang Kita fokus dengan Leslar. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu bahagia. Amin. Dan tentunya bersama ya, Leslar memang selalu membuat warga Konoha. Selalu dibikin baper dan bahagia Doakan yang terbaik untuk kita semuanya Mudah-mudahan sehat, bahagia dan apapun Segala yang dilakukan Selalu dimudahkan, amin Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada postingan spesial dari Papa Bilar Setelah live ya Lima jam yang lalu persahabat Ini memposting unggahan dari paferi terlihat ya papa bilar kembali main bola bersama tim Toba Boys kali ini persahabatnya terlihat mobil lamborghini nya papa bim kita lihat juga cedukan papa bilar tuh masya Allah persahabat yang diunggah oleh jack 24ari saya selalu pokoknya untuk Papa B Mudah-mudahan selaturahmi tetap terjaga Dan terjalin dengan baik Kemudian juga persahabat berikutnya Kita lihat kabar yang sangat membanggakan Mengenai single insan biasa Yang sudah tembus 19 juta viewers Ini suatu kabar yang sangat benar-benar membahagiakan untuk keluarga Konoha, congratulation untuk menelusuri alhamdulillah selalu bersyukur dengan pencapaian 19 juta viewers kita bangga begitu banyak doa, dukungan dan support yang diberikan dari orang baik orang yang tulus pastinya mencintai Leslar Family dan karya-karyanya. Berikutnya persahabat kita dibikin kagum. Dengan sosok kepribadiannya Rizky Bilar Kali ini, persengan ya kita melihat Kedewasaannya seorang Rizky pilar Saat diperkis dengan Bang Samuel Chris Ini ada sebuah pertanyaan dari Bang Samuel Nah, itu pada saat kakak ada di momen Terpuruk itu Ini pertanyaan dari Samuel Chris Apa yang kakak lakukan Sampai akhirnya bisa bangkit seperti sekarang ini? Jawaban seorang Rizky pilar pun Tentunya membuat kita bangga dan kagum atas kedewasaan yang sangat luar biasa. Kita lihat, persahabat tentunya, jawaban yang sangat amat luar biasa di sini ada tentunya lewat pertanyaan. Soalnya aku lihat, kayaknya nih sekarang Kak Rizky sudah kayak mulai bangkit perlahan-lahan. Itu disampaikan oleh Samuel Chris, dan kita lihat jawaban Papa Bilar. Papa menjawab, "Keluarga." Keluarga yang membuat bangkit Seorang Ski skibilar Rahasianya sana, Persahabat ya Kekuatannya itu ada di keluarga Kata Papa B Masya Allah Luar biasa persahabat Kita makin dibikin bangga Dengan idola kesengan kita Fullnya ada di channel youtube nya Kak Samuel Chris Persahabat ini forecast yang Luar biasa banget Mudah-mudahan Papa B selalu banyak dukungan, selalu banyak doa baik dan support yang baik Dari orang-orang baik juga yang tulus mencintai, mensupport Leslar family. Namun begitu banyak persahabatnya komentar-komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Considus Sloan, itu mengatakan Saya tuh suka kalau ada podcast yang mengulik kecerdasan dan pemikiran bilar Kelihatan banget kalau dia tuh orangnya mau belajar. Wawasannya cukup luas, keren katanya tuh. Masya Allah, ada juga persahabat tanggapan dari kontainer skor 0 Masya Allah, Allah, emang kecerdasan papapnya El nggak perlu diragukan lagi. Puas banget nonton nih vlog, katanya tuh persahabat Ada tanggapan dari Anilov love, underscore, LL, kagum banget dengan kedewasaan resi dealer di umurnya yang masih muda. Sudah berpikiran jauh ke depan, itu beberapa tanggapan yang kagum dan palsinya bangga dengan apa yang diutarakan oleh Papa B di podcast ini. Mudah-mudahan bersahabat ya, Papa B, Bun dan al selalu bahagia. Berikutnya juga bersahabat, kita lihat di postingannya, IG Indonesia. Kali ini ada potret Bun Les dengan cut Shiva. Aktris favorit nih bersahabat ya, antara Lesti atau Cheshiwa ya jelas banget ya. Warga Konoha milihnya Bunda Lesti dong yang selalu membuat kita bahagia, ya. dan Bunda Lesti ini pun, ini artis sangat multi talenta sekali, serba bisa nih bersahabat ya. Kita lihat begitu banyak komentar yang memilih seorang Lesti salah satunya dari cahaya dan sekarang indah delapan di situ mengatakan secara pribadi mengidolakan seseorang dilihat dari perjuangannya hingga bisa mengangkat derajat keluarganya terutama orang tua setiap idola mempunyai kelebihan dan kekurangannya tergantung selera nggak bisa dibanding-bandingkan Lesti Kejora berjuang dari nol dari usia ABG Dan alhamdulillah bisa dikatakan sukses dari anugerah suara yang diberikan Allah Plus humble orangnya Wow, Cusifo juga sudah bermain sinetron dari kecil Sampai sekarang alhamdulillah bisa dikatakan sukses dikenal banyak pecinta sinetron Kalau disuruh milih bingung dua-duanya Cantik dan baik hati tetapi idola sesuai rasa dan hati Lestik kejora karena bisa mengangkat musik dangdut yang awalnya banyak gak suka ya, Yang dianggap maaf negatif Sekarang banyak yang suka dangdut Tuh, Masya Allah Perjuangan dari seorang Lesti Emang selalu menjadi inspirasi ya Untuk banyak orang Mudah-mudahan pun Lesti Selalu menjadi contoh baik Buat semua orang, amin Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat informasi voting sementara Di ajang SCTV Awards Ini ada voting sementara Lewat via Instagram Di semua kategori Bunda Lesi Kejora di kategori lagu dan paling ngetop, alhamdulillah masih memimpin dengan perolehan voting 441.899 votes sedangkan di nomor 2 ada Rara, persahabat ya kita lihat juga di slide berikutnya informasi di kategori video klip paling ngetop, alhamdulillah bundles juga masih memimpin dengan perolehan voting 208.835 votes di nomor 2 ada Liodra dan untuk kategori penyanyi dangdut, Bunda Lesti Alhamdulillah untuk voting sementara mendapat 830, 838 vote, sedangkan di nomor 2 ada Afan, sahabat Yuk sama-sama kita support Bismillah, mudah-mudahan Lestri bisa berumpi Allah penghargaan. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.